Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai operasi bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kita akan lebih dahulu mempelajari tentang ilmu dasar yang diperlukan, yaitu berhitung. Kita juga akan belajar tentang sistem bilangan yang digunakan di Indonesia. Manusia sudah mulai berhitung sejak zaman purba. Pada saat itu, Manusia memerlukan sesuatu yang menent untuk menentukan jumlah barang-barang yang mereka punya, seperti misalnya peralatan berburu, hewan hasil berburu, atau mungkin juga jumlah anggota keluarga mereka. Manusia pertama belajar berhitung dengan menggunakan jari-jari tangan. Karena jumlah jari tangan manusia hanya 10, Manusia purba mengalami kesulitan untuk berhitung dalam jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu, manusia menggunakan benda-benda lain untuk menghitung, contohnya batu kerikil dan coret-coretan, di sepotong tulang. Perhatikan gambar seperti ini. Ini adalah contoh tulang yang digunakan oleh manusia purba untuk berhitung. Cara berhitung seperti ini juga masih memiliki kekurangan. Kita akan kesulitan untuk melakukan operasi-operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini buktinya, misalnya kalian seorang manusia purba yang memiliki tujuh buah apel. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, Kalian mencatat jumlahnya dengan menggunakan kerikil atau dengan coretan di tembok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kerikil. Atau melalui coretan. Setelah kalian selesai berburu hari ini, kalian mendapatkan 5 buah apel lagi. Satu buah apel, dua buah apel, tiga, empat, lima. Sama seperti sebelumnya, kita pakai kerikil dan coretan di tembok untuk merepresentasikan jumlah apel ini. Jadi kalian punya 7 kerikil dan 5 kerikil. Untuk tahu jumlah seluruhnya, kalian harus menghitung satu persatu kerikil yang kalian pakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang bayangkan apabila kalian ingin menghitung jumlah dari 34 kerikil dan 17 kerikil, kalian harus menghitungnya satu persatu. Sangat merepotkan, bukan? Karena cara seperti ini tidak efisien, maka manusia mencari cara lain untuk berhitung. Berkembanglah sistem-sistem bilangan dan simbol-simbol yang digunakan untuk mewakili setiap bilangan. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai simbol-simbol bilangan. Angka 1 sampai 9 yang biasa kita pakai ternyata termasuk simbol-simbol bilangan yang fungsinya menunjukkan suatu jumlah tertentu. 1, 2, 3, Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol. Misalnya, tiga buah kelereng ditunjukkan oleh simbol seperti ini. Tiga, kelereng. Delapan buah kelereng ditunjukkan oleh simbol seperti ini. Delapan ke lereng. Jangan lupa, kita juga punya angka nol untuk melanjutkan ketiadaan sesuatu. Angka-angka ini tidak berbentuk seperti ini pada mulanya. Angka modern yang kita gunakan saat ini berasal dari kebudayaan bangsa Brahmi dan telah mengalami evolusi. Tabel berikut menunjukkan evolusi dari angka-angka modern tersebut. Awalnya angka-angka disimbolkan seperti ini. Kemudian berubah seperti ini pada zaman peradaban Hindu. Simbol-simbol tersebut berubah kembali pada masa peradaban Arab dan pada masa pertengahan sebelum akhirnya menjadi seperti pada zaman modern sekarang ini. Sistem bilangan dan simbol-simbolnya yang kita pakai sekarang ini dinamakan sistem bilangan desimal. Selain sistem bilangan desimal, ada beberapa sistem bilangan lain di dunia beserta simbol-simbolnya masing-masing. Contohnya adalah sistem bilangan Romawi, sistem bilangan Babilonia, dan sistem bilangan Suku Maya yang sudah punah. Dalam sebuah sistem bilangan, ada yang dinamakan basis bilangan. Basis pada suatu sistem bilangan menunjukkan jumlah simbol-simbol unik, yang dapat digunakan pada setiap digit bilangan untuk menunjukkan angka. Kita akan belajar apa itu digit bilangan setelah ini. Sebelum itu, saya akan beritahu kalian bahwa sistem bilangan desimal yang kita pakai memiliki basis 10. Artinya ada 10 simbol unik yang bisa dipakai di setiap digitnya. Simbol-simbol yang dimaksud adalah angka-angka yang kita kenal. Betul kan ada 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua bilangan pada sistem desimal dapat ditunjukkan oleh kombinasi dari ke-10 simbol ini. Oleh karena itu, sistem bilangan desimal disebut sebagai sistem bilangan berbasis 10. Setiap simbol yang ada pada suatu bilangan disebut digit bilangan. Bilangan 0 sampai 9 hanya memiliki satu digit bilangan. Namun, bilangan 10 dan 11 memiliki dua digit bilangan. Jadi, misalnya ada bilangan seperti ini. Bilangan ini memiliki tiga digit bilangan. Satu, dua, tiga. Di setiap digitnya hanya bisa ditempatkan sepuluh jenis simbol atau angka. Oleh karena itu, bilangan 3, 2, 1 ini termasuk ke dalam sistem bilangan desimal. Beberapa sistem bilangan lain memiliki basis yang berbeda. Contohnya adalah sistem bilangan Babylonia. Berikut ini adalah contoh dari simbol-simbol bilangan Babylonia. Sistem bilangan Babylonia menggunakan basis 60. Artinya, bilangan-bilangan akan dihitung dengan kelipatan 60. Peninggalan sistem Babylonia ini masih kita pakai untuk menunjukkan waktu. Itulah kenapa sebabnya kita menyebut satu menit dalam eh, 60 detik dan satu jam sebagai 60 menit. Setiap bilangan akan ditunjukkan dengan mengkombinasikan simbol-simbol ini. Misalnya simbol yang ini dan simbol ini dikombinasikan untuk membentuk sebuah bilangan seperti ini. Simbol ini dan simbol ini dikombinasikan untuk menjadi seperti untuk menjadi bilangan ini. Masing-masing ini adalah merupakan satu bilangan. Kita tidak akan membahas cara mengubah sistem bilangan ini menjadi sistem bilangan desimal dalam video kali ini. Oke, mari kita rangkum apa saja yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Kita tahu bahwa sistem bilangan yang kita gunakan adalah sistem bilangan desimal dengan basis bilangan 10. Artinya, setiap digit bilangan bisa disimbolkan dengan 10 simbol unik yang kita kenal bersama sebagai angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah simbol bilangan atau angka. Sistem bilangan berbasis 10 ini paling umum digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Selain Indonesia, ada banyak bangsa lain yang menggunakan sistem bilangan berbasis 10. Misalnya bangsa Jepang, Cina, dan Korea. Perhatikan simbol-simbol bilangan dalam bahasa Jepang, Cina, dan Korea ini dan kesamaannya dengan angka-angka Arabik yang kita kenal. Suku-suku bangsa Indonesia juga banyak yang menggunakan sistem bilangan berbasis 10. Dalam aksara Jawa misalnya, setiap digit bilangan ditunjukkan dengan simbol-simbol berikut. Perhatikan bahwa ada 10 jenis aksara Jawa yang menunjukkan bilangan. Di bawahnya ada simbol-simbol bilangan dalam aksara Bali, aksara Kawi Kuno, aksara Batak Toba, dan aksara Sunda. Setiap jenis aksara tersebut memiliki 10 simbol untuk menunjukkan bilangan. Oleh karena itu, suku-suku bangsa di Indonesia juga menganut sistem bilangan desimal. Coba tanya ibu atau nenek kalian tentang simbol-simbol yang digunakan oleh suku kalian untuk menunjukkan angka. Jika kalian tahu simbol-simbol bilangan yang digunakan oleh suku-suku kalian masing-masing, coba tunjukkan aksara tersebut pada komentar di bawah ya. Saya belum pernah dengar ada suku di Indonesia yang menggunakan sistem bilangan dengan basis bilangan selain 10. Jika kalian tahu suku apa saja yang menggunakan basis bilangan yang lain, kasih tahu saya dan teman-teman yang lain ya pada komentar di bawah. Pada video selanjutnya, kita akan mulai belajar berhitung dari angka 1 hingga 100. Kita akan memakai sistem bilangan desimal dan simbol-simbol bilangan yang sudah kita pelajari. Mari kita lanjutkan pelajaran ke video selanjutnya.